Yang menarik dari IEX ini adalah kita sudah disediakan dokumentasi ya. Jadi kita nggak perlu cari apa di mesin pencari, nggak perlu buka browser dulu. Jadi kita bisa langsung dari sini. Misalkan saya ingin membelah atau membagi si string ini kembali menjadi dua bagian. oh ini tipe datanya adalah string dan Elixir sudah menyediakan modul string. Dan kalau kita ketik titik dan kita tab akan muncul berbagai fungsi yang ada di dalam modul string, kemudian ada split. Nah, kayaknya ini cocok split. Tapi kalau kita ketik split di sini, ternyata ada di ada split slash satu, split slash dua dan split slash tiga. Slash ini apa? Kalau di Elixir ini disebut sebagai arity. Arity itu artinya adalah parameter yang diterimanya satu, parameter diterima uh, parameter yang dibutuhkan ada dua dan parameter tiga. Jadi di Elixir kita bisa punya fungsi yang sama dengan jumlah parameter yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita bingung gimana cara penggunaannya, kita bisa menggunakan dokumentasi dengan menambahkan help atau helper atau help atau h spasi nama fungsinya dan kita bisa dapatkan dokumentasi langsung di terminal dan sudah diformat dengan bagus karena formatnya adalah markdown.